Hasil drawing playoff Liga Eropa menghadirkan laga akbar antara Barcelona dan Manchester United. Barcelona dan Manchester United akan bertarung pada babak playoff Liga Eropa tahun 2022 sampai tahun 2023 guna memperebutkan tiket ke babak 16 besar di fase gugur. Kepastian duel Barcelona versus Manchester United didapat usai drawing atau undian Liga Eropa tahun 2022 sampai tahun 2023. Barcelona dan Manchester United sejatinya mengalami situasi yang tak jauh berbeda di kompetisi Eropa. Barcelona kalah saing dari Bayern Munchen dan Inter Milan di fase grup Liga Champions. Sementara Manchester United gagal menjadi juara grup Liga Eropa. Mereka tak mampu menyalip Real Sociedad di puncak klasemen meski memenangi laga terakhir grup E. Dari 34 laga tersebut, Ronaldo 20 kali menjebol gawang Barcelona. Namun, gol-gol itu dicetak Ronaldo bukan untuk Manchester United, melainkan ketika membela Real Madrid dan Juventus. Meski demikian, Ronaldo justru lebih sering takluk dari Barcelona dengan rincian 15 kekalahan. Sementara itu, data transfermarkt mencatat bahwa Robert Lewandowski belum pernah melawan Manchester United. Akan tetapi, melihat performanya bersama Barcelona, Lewandowski punya peluang untuk mencetak gol ke gawang Manchester United. Lewandowski saat ini menjadi top skor La Liga atau Liga Spanyol dengan torehan 13 gol. Ia juga mencetak 5 gol di Liga Champions. Hal itu berbeda dengan Ronaldo yang kesulitan di depan gawang lawan musim ini. Pemain berinisial CR7 tersebut baru membukukan 3 gol dari 16 laga di Liga Inggris dan Liga Eropa. Laga antara Barcelona dan Manchester United juga menjadi duel penyerang berpengalaman, yakni Robert Lewandowski dan Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo sudah 34 kali melawan Barcelona di semua kompetisi yaitu 3 kali bersama Manchester United, dua kali saat membela Juventus, dan sisanya ketika berseragam Real Madrid.